Emas bullish, cari sinyal valid. Harga emas kembali berada dalam fase koreksi dengan berada di area kritis dan bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish.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 sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1895.20 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1886.31 sekian analisa forex untuk tanggal 21 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silahkan hubungi 081.